Halo sahabat Zodiac 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang 5 zodiak yang bakal beruntung di bulan Maret tahun 2022. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 untuk zodiak bangku pertama kita mempunyai seseorang yang bersedia gemini yang dimana sini digambarkan sosok gemini bakal beruntung di bulan Februari tahun 2022 keberuntungan yang dapatkan oleh seorang gemini dalam kategori kesehatan dan kehidupan yang dimana sini seorang gemini mendapatkan keberuntungan yang dimana kesehatannya akan semakin bagus semakin bagus lagi dan selalu terjaga dimana sini akan membuat kefokusan semakin tinggi yang akan menjadi keberuntungan kepada kehidupan gemini sendiri dan untuk support energinya adalah Naik of One Secara memiliki naik of one itu diartikan Seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang sudah dewasa Seseorang yang usianya di bawah 30 tahun Seseorang yang berada di sekitar Gemini sendiri Dan di sini menggambarkan Keberuntungan yang dapatkan oleh seorang Gemini Adalah dalam kategori kesehatan Yang dimana seorang pasangan selalu menjaga Memberikan masukan, memberikan perhatian Kepada seorang Gemini Untuk menjaga kesehatan Sehingga meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja Yang akan bertampak positif kepada kehidupan dan untuk kartu kesimpulannya adalah Death Secara umumnya, Death itu diartikan transformasi perubahan kehidupan Dan jika kartu Death kita gabungkan dengan zodiac yang pertama di disini menggambarkan Transformasi perubahan kehidupan akan didapatkan oleh seorang Gemini di bulan Maret tahun 2022 Yang dimana sini kebutuhan dia dapatkan dalam kategori kesehatan yang membuat seorang Gemini semakin fokus dalam bekerja yang selalu disupport, didukung, dimotivasi oleh pasangan Gemini, serta orang-orang di sekitar Gemini sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah for of sword, ataupun apa 4 Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang bersodiac Taurus, yang di mana di sini digambarkan sebuah keuntungan yang didapatkan oleh seorang Taurus dalam kategori kesehatan, karir, serta keuangan. Di sini digambarkan dengan kesehatan yang sangat bagus, seorang Taurus akan mendapatkan keberuntungan dalam menaiki karir, karir yang meningkat yang akan mendapat positif kepada keuangan yang berbanding lurus, karir dan kehidupan serta pekerjaan akan meningkat dan untuk sumber, energinya adalah Page of Swords secara umumnya, Page of Swords itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang tahun 2022, yaitu di dalam kategori kesehatan keuangan dan karir yang tidak, lain, tidak luput dari doa seorang anak doa dari sebuah keluarga yang akan mampu membuat kehidupan semakin bagus lagi dan jika kakudek kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang kakud di bulan Maret tahun 2022 yang dimana disini ketua-tua ia dapatkan dalam kategori kesehatan yang dimana juga disini dari akan meningkat serta keuangan akan meningkat juga yang selalu didukung didoakan oleh orang seorang anak didukung diduakan oleh keluarga atau sendiri dan untuk kartu yang ketiga adalah Seven of sword ataupun tujuh menang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berjudiak Leo yang dimana sini digambarkan seorang Leo bakal beruntung di bulan Maret tahun 2022 keberuntungan yang dapatkan oleh seorang Leo yaitu di dalam kata kehidupan hidupan memperbaiki kehidupan memperbaiki keuangan serta memperbaiki karirnya sendiri di sini digambarkan seorang Leo mampu melihat situasi dan kondisi, mampu melihat peluang untuk membuka sebuah usaha, yang dimana di sini usaha ia bangun dengan cara ini sendiri, yang dimana akan berhasil, dan mampu meningkatkan keuangan, yang dimana di sini usaha tersebut tak pernah Leo bayangkan sebelumnya akan meningkat, dan mampu berhasil, sehingga di sini keberuntungan telah berpihak kepada seorang Leo, yang dimana juga di sini akan mampu merubah kehidupan Leo sendiri, dan untuk kasus support energinya adalah. Queen of Swords. Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan dirimu sendiri, dan di sini menggambarkan keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Leo dalam kategori karir kerjaan serta peningkatan keuangan. Tidaklah tidak luput dari doa dari seorang pasangan dua adalah keluarga yang dimana di sini akan mampu membuat kehidupan semakin bagus lagi. Dan jika kamu yang kita gabungkan dengan sebagi yang ketiga di sini menggambarkan. Transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Leo di bulan Maret tahun 2022 Dengan mendapatkan keuntungan dalam kategori kesehatan serta keuangan yang meningkat Yang selalu didoakan oleh seorang pasangan Didoakan oleh doakan Leo sendiri yang dimana akan mendapat positif kepada kehidupannya Dan untuk kartu yang keempat adalah night of Swords, ataupun Sembilan Padang Untuk jodik yang keempat kita mempunyai seseorang yang bersedia Libra Yang dimana disini digambarkan seorang Libra bakal untung di bulan Maret tahun 2022. Di sini digambarkan keberuntungan yang dapatkan oleh seorang libra di dalam kategori karir dan kesehatan. Di sini juga digambarkan seorang libra sebelumnya suka terbangun di malam hari yang dimana di sini akan membuat seorang libra susah tidur yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Namun di bulan Maret tahun 2022 seorang libra mampu untuk dan menjaga kesehatan, sehingga di sini akan bertambah positif kepada kehidupan, yang dimana di sini akan menjaga kedisiplinan dan keputusan dalam bekerja yang membuat karirnya akan semakin meningkat, dan buktikan kesimpulan energinya adalah: Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diaplikasikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan di sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Libra sangat beruntung di bulan Maret tahun 2022, yang dimana di sini dibuat sebelumnya, seorang Libra sangat sering... Terbangun di malam hari dan susah tidur lagi Yang dimana akan berdampak negatif kepada kesehatan Namun di bulan Maret tahun 2022 semua akan berubah Yang dimana disini kesehatan akan semakin bagus lagi Yang dimana tingkat keputusan dalam bekerja akan membuat karirnya akan semakin meningkat Yang selalu didoakan oleh pasangan, didukung, didoakan oleh keluarga, lewa sendiri Dan jika kakak kita lakukan dengan zodiak yang di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Liffra di bulan Maret tahun 2022 yang dimana disini akan terjadi perubahan kesehatan, peningkatan kesehatan serta peningkatan karir dengan kedisiplinan yang ia lakukan dengan kedisiplinan yang ia dapatkan yang didasarkan dengan kesehatan yang mendukung kesehatan yang membaik, yang selalu disupport didoakan oleh pasangan, disupport dimotivasi oleh keluarga Liffra sendiri dan untuk sulit yang kelima adalah E.Gobwan ataupun 8 pangkat untuk studi yang kelima, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo, yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Virgo, bakal beruntung di bulan Maret tahun 2022. Di sini digambarkan keuntungan yang dapatkan oleh seorang Virgo dalam kategori karir dan keuangan di digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan banyak job banyak tawaran pekerjaan yang dimana mana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan jauh lebih bagus lagi serta di sini seorang Virgo akan membuka sebuah usaha yang dimana usaha tambahan yang akan mampu membuat keuangan finansial jauh meningkat lagi dan untuk support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Virgo mendapatkan keberuntungan dalam kategori kaya pekerjaan dan keuangan Yang dimana di sini dengan mendapatkan banyak banyak tawaran pekerjaan yang mampu memutar keuangan kehidupan Yang selalu didoakan oleh seorang anak Dan di sini seorang Virgo mempunyai tujuan untuk bagaikan anak dan keluarga Serta di sini seorang Virgo akan membuka sebuah usaha Yang dimana usaha tambahan untuk meningkatkan keuangan dan berhasil dengan hubungan dari seorang anak dengan doa dari seorang anak Dan doa dari keluarga Virgo sendiri dan jika kartu date kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Virgo di bulan Maret tahun 2022 dengan mendapatkan peningkatan keuangan dengan mendapatkan peningkatan karir yang selalu disupport dimotivasi hidup oleh keluarga disukuti didoakan oleh seorang anak yang dimana dalam kategori keberuntungan didapatkan oleh seorang Virgo dan di sini bisa kita sebutkan di mas zodiak yang bakal beruntung di bulan Maret tahun 2022 adalah yang pertama Gemini yang kedua Taurus. Yang ketiga Leo, yang keempat Libra Dan yang kelima adalah zodiak Virgo Baik, mungkin cukup sekian dari saya Untuk zodiak yang bakal beruntung di bulan Maret Tahun 2022, semoga bermanfaat Ingat, like, komen, dan bagikan video ini Kepada ini, kalian ke agar yang lain juga tahu informasi dan amalannya Akhir kata, saya ucapkan Wassalam